Di mana dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Venusia Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan preset alias lagi guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Ente kadang-kadang ente tadi dulu ini beda nih Oke okay, lanjut ke preset yang kedua guys <tune noise> lanjut ke yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke guys. paling hey, so yeah. like sama Lanjut ke preset yang kelima, guys. oke lanjut ke preset yang ke-6 ya ajai selebiw tak meletri tak meletosan meledakabung kutiwi masih oke lanjut ke presiden yang ke guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-8 Okay, lanjut ke preset yang ke-9 yes Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 Oke, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Man. Oke, lanjut ke preset yang ke-12 guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13, ya. <SILENCIO> Ke ke oh, okay, lanjut ke preset yang ke-14 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-15 ya. Kasihlah dihargai kok terus mengejar ya. Kan goblok. Kata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 lebih suka nyari ketenangan soalnya kalau nyari keributan aku bukan jagoan oke lanjut ke presiden terakhir ke 20 ya